Di hari keempat penyerangan Rusia ke Ukraina ada banyak hal yang harus diatur ulang di atas kertas dalam 48 jam jalan lurus, maka kendaraan bisa sampai Kiev, pusat pemerintahan Ukraina dari berbagai penjuru kalau tentara Rusia dengan serangan kilat atau blitzkrieg ala Nazi dilakukan. Namun sampai saat ini sudah hampir dua minggu, Kiev belum juga jatuh, bahkan sulit bisa didekati oleh tentara Rusia 60 km antrian panjang mesin perang artileri milik Rusia nyangkut, stak, tidak bisa maju maka kembali ke hari keempat ternyata banyak warga sipil yang terjebak di antara perang. Karena Ukraina menerapkan perang kota, salah satunya menggunakan sniper main petak umpet. Rusia di dalam penginvasian tentunya tidak ingin adanya kemarahan warga sipil karena akan sulit mengelolanya nanti ketika pemimpin boneka diletakkan sebagai presiden Ukraina menggantikan Volodymyr Zelensky. Maka diturunkanlah tentara ceknya sebuah wilayah federasi Rusia yang dianeksasi tahun 1994 tersebut yang tentaranya patuh pada Moskow. Sangat terlatih dan loyal. Apa yang dilakukan Putin untuk menarik rakyat dengan pasukan Ceksnya-nya tersebut? Ada dua seribu tentara Ceknya di bawah pimpinan Ramzan Kadyrov yang masuk ke Ukraina atas perintah Putin apa perintahnya melindungi warga sipil Ukraina yang terjepit di antara tembak menembak tentara Ukraina dan tentara Rusia tentara Ceknya ini membantu pengungsi dan rakyat pindah ke tempat yang lebih aman dan benar ketika evakuasi dilakukan kedua belah pihak tidak menembaki tentara Ceksnya karena melindungi rakyat Ukraina di pengungsian ke tempat yang aman sebuah strategi pintar dari Putin masuknya pasukan muslim czechnya ini semacam peski rusia tentara ini elit killing mesin dalam perang seperti tentara gurkanya inggris asal nepal kelebihan pasukan czechsnya mereka bisa main dua kaki seperti seorang samurai seorang samurai bisa menyabet nya dan membunuh lawannya tanpa belas kasih namun seorang samurai ketika katana-nya berada di dalam sarung samurai adalah orang yang santun diam penuh rasa seni dengan ritual minum teh misalnya yang sangat penuh tata kerama itu adalah perbedaannya antara seorang samurai yang pedangnya di dalam dan pedangnya dicabut. Pasukan ceknya mirip ketika senjata tidak genggaman mereka hanya nyandar di pundak, maka sebagai pelayan rakyat mereka sangat santun, ramah, dan melayani. Selain melayani rakyat Ukraina. Posisi mereka menjaga gedung-gedung amunisi Ukraina yang dikuasai Rusia sebagai base camp. Namun tetap tugas utamanya melindungi sivilia Lalu, kita semua tahu bahwa misionaris tentara swasta sebanyak 16 ribu orang lebih sudah masuk ke Ukraina membantu 500 ribu tentara dan polisi Ukraina ditambah warga sipil yang dipersenjatai armor perang lebih dari 100 ribu orang. Tentara Rusia masuk dengan 200 ribu tentara. Sementara 30 persen yang mengurusi logistik secara jumlah sungguhnya mereka outnumber atau kalah jumlah dengan tentara Ukraina dan pejuang Ukraina. Dan ini terlihat strategi Rusia mulai melakukan, karena hal ini terlihat strategi Rusia berubah, mulai melakukan strategi bumi hangus. Ukraina semakin lama tidak tunduk dengan Rusia, Ukraina disyiriahkan, diratakan. Strategi Ukraina yang melakukan serangan satuan insurgency style of war tidak bisa tidak dilawan insurgency. Sniper dilawan sniper, Gerilya dilawan Gerilya. Dengan itu setelah pasukan Ceksnya masuk di hari keempat perang, maka di hari ke-10 pasukan Gerilya Kota, Tentara Surya masuk. Tentara Surya berhasil meredam tentara ISIS buatan Israel, Amerika dan Inggris itu dengan strategi perang kota. Maka Tentara Surya, tugas utamanya adalah melawan misionaris dan serangan insurgensi pejuang Ukraina tersebut. Menarik memang membahas perang Ukraina ini. Strategi Putin menggunakan pasukan Ceksnya terbukti efektif mengambil hati masyarakat Ukraina. Dan Strategi perang gerilya kota, sniper lawan sniper, disiapkan pasukan surya yang juga kategorinya adalah pasukan bayaran, Misionaris, siapapun pemenangnya di perang Ukraina ini, saat ini belum bisa terlihat. Yang pasti perang ini akan panjang. Yang pasti kalau panjang, sanksi ekonomi terhadap Rusia akan berdampak. Sebagaimana kita ketahui, dunia sudah kecanduan fosil oil atau minyak bumi. Tiga besar produsen dan pemilik cadangan minyak bumi terbesar adalah Amerika, Rusia, dan Arab Saudi. 60% Eropa Barat bergantung pada Rusia. Dan ketika Rusia mengurangi produksi untuk menyuplai Eropa Barat, siap-siap chaos dunia Barat. Perang Dunia Ketiga ke akhirnya.